Guys, if you, if you later. Halo guys, jumpa lagi di channel Kamriya Dewi Kali ini akan membuat asam manis udang Udangnya sudah disangrai sebentar dengan bawang dan minyak sedikit bahan selanjutnya ada cabai hijau dan cabai merah bawang bombay bawang putih, bawang merah tomat hijau dan tomat merah ada garam daun salam dua lembar gula jawa masako gula pasir dan laos dan jangan lupa kita tambahkan sedikit kecap, Yuk kita lihat cara membuatnya Pertama kita masukkan bawang merah Setelah itu kita tumis dulu sampai berbau harum A few later. Setelah berbau harum kita masukkan bawang putih Lalu kita masukkan udang ke Dalam wajan Dan kita Tumis Dulu Masukkan gula jawa dan salam Laos Ada Gula pasir, masako dan garam Lalu kita tumis lagi ya Dan tambahkan sedikit air Supaya matang lagi yuk kita masukkan bawang bombay sama cabai merah dan cabai hijau lalu kita tumis kembali sudah matang terakhir masukkan tomat hijau dan tomat merah guys ini hasilnya sangat cantik sekali nanti kita coba untuk buka puasa ya halo guys ini masakan kedua kita halo guys ini masakan kedua kita kita akan masak tumis camba Bahannya ada cambah, tahu, wortel, garam, ada gula jawa, tomat, daun salam dua lembar, daun bawang, bawang putih, bawang merah, cabai hijau, dan cabai merah Yuk kita lihat cara masaknya Pertama kita masukkan bawang merah Masukkan bawang putih Dan lalu kita tumis kembali Yuk kita masukkan tahu putih. Dan wortel. Sudah matang guys, kita masukkan daun salam 2 lembar dan tomat. Ada gula jawa serta garam. Kembali. selanjutnya kita masukkan cabai kita tumis sebentar ya rasanya sudah sangat lezat sekali terakhir kita masukkan cabai hijau serta cabai merah dan kita tumis kembali tambahkan luncang untuk bahan tuh lengkap kumis, jam